Halo para pecinta sepak bola tanah air. Berita bola kali ini adalah hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan mempertemukan Jerman melawan Makedonia Utara. Jerman menghajar Makedonia Utara dengan skor telak 4-0 dalam duel lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa grup J, Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021. Makedonia memberikan perlawanan alot di babak pertama, tapi Jerman mengamuk dengan 4 gol di babak kedua. Kemenangan ini memastikan posisi Jerman sebagai juara grup dengan 21 poin dari 8 pertandingan sejauh ini. Lebih dari itu, hasil ini memastikan langkah Jerman ke putaran final Piala Dunia 2022 Qatar mendatang. Babak pertama, pertandingan dimulai. Jerman mengambil inisiatif serangan. Makedonia Utara terkurung di wilayah sepertiga akhir dan hanya menunggu kesempatan serangan balik. Jerman dominan, tapi masih kesulitan membongkar pertahanan lawan. Belum ada peluang matang hingga menit ke-15. Sebaliknya, Makedonia Utara tampak berbahaya dalam serangan balik. Hingga menit ke-30, Jerman mencatatkan 80 penguasaan bola dan melepas tujuh tembakan. Meski begitu, Jerman justru tampak rapuh menghadapi serangan balik. Menit ke-45, Jerman mendapatkan peluang terbaiknya dari tembakan keras Werner. Tapi Dimitrievski masih bisa menepis bola. Tidak ada gol di 45 menit pertama. Babak kedua, Jerman langsung menggebrak. Menit ke-50, umpan terobosan Muller membelah pertahanan lawan untuk disambut sepakan keras Hefferts. Gol. Makedonia Utara 0-1 Jerman. Menit ke-70. Jerman menggandakan keunggulan. Muller membuat umpan cerdik ke kotak penalti. Werner lolos dari jebakan offside untuk melepas sepakan keras. Gol. Makedonia Utara 0-2 Jerman. Tak butuh waktu lama. Werner kembali mencetak gol di menit ke-73. Kali ini dia mendapatkan bola liar di sisi kiri kotak penalti memutar ke dalam, dan menembak ke tiang jauh. Gol. Makedonia Utara 0-3 Jerman. Menit ke-83. Jerman kembali menambah koleksi golnya. Kombinasi Musiala dan Adeyemi dituntaskan sepakan keras Musiala dari tepi kotak penalti. Gol. Makedonia Utara 0-4 Jerman. Tidak ada gol tambahan di sisa laga. Tambahan waktu 2 menit tidak cukup bak kedua tim. Wasit pun meniup peluit panjang. Skor 4-0 untuk kemenangan Jerman.